Palet baby. Palavra to como na valhas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo WhatsApp guys, balik lagi dengan gua Adi di channel si Sutops. Oke, kita lagi bermain sama ya teman temen nih cuy. <tuh> Gak tahulah ini mau ke bawah kemana ya kan ngikut aja gitu. Oh, sepertinya ada satu sekuat di depan nih. Oh, ada yang ikut ternyata di pick bawah Oke okay. uh, Nice, kita dapat sekar di awal ya kan Oke, okay, barbarin aja Eh Oh, copot sekali Mana lagi? Adik siapa ini cuy? Kenok dua cuy mana lagi nih berarti tinggal dua lagi ya mana lagi temennya dah Oh dari kejauhan dari PK ke atas yang nembak anjay enggak render dong kelah okay kita ambil eh kok kenok itu dah. Eh ini dari mana Anjay lah kok bisa gitu huh? lah kenok lah kok sem kenok semua lah astaga waduh, waduh citer dong astaga ya ilah tuhan ini gimana nih cuy ada citer lo nani Astaga, tolong, Garena, tolong gitu kan? Tolong, ini ID-nya, ini kau kasih lihat ya nih, dari guild dstm ID ya. Pas, wey tolong nih, di tolong gitu kan? Udah, udah, wallhack udah auto headshot, udah. Uh, Parah sih, Garena, game rusak nih. Udah, hand kanon, enggak tuh? Parah sih, parah-parah. Buat wajah dari gue eh <tuk> wajahnya <tuk> Tolong gitu kan? Tolong ini gimana nih? Oke lah, kita lihat dulu lah. Ini citer kambing satu ini ya, Bruh. gak jelas. Emang gak jelas. Emang mana nih? Oi kok masih ada kayak gitu? Lihat tiba-tiba di sini, gila sih parah nih orang nih. Pakaiannya Sultan ya kan Tapi ngecit Apa nih Solo kuat dia Waduh sih Coba kita lihat gameplaynya lah cuy Ini kayaknya sih dari bajunya sih uh, Dia bisa main ini kayaknya cuy Lihat nih Nicknya namanya Namanya Nicknya itu MKU Yang dari guil ds samid cuy amid itu kan untuk id nya empat belas cuy bagi yang mau mabar gitu biar di bannet bareng gitu kalau nggak bantu report dah cuy wah parah sih percuma ya kan bandel udah bagus HP bagus, ngecit, staga. Bisa kalian lihat tadi ya, sembunyi di batu gitu. Apakah dia kalau masuk rumah tembus? Lah, oh, mungkin itu ngebak sih, ntar. Sumpah, dia solo sekuat bayangin nggak tuh, citer terbarbar di dunia. Oh, kalau masuk rumah Enggak nggak tembus cuy. Jadi cuma nembus batu, nembus apa gitu kan Oh pinter juga ya cheater ini ya Atau jangan-jangan dia top global cheater nih cuy Waduh bukan main gitu kan Pakai cheat di ranked solo versus sekuat gitu Udah gila ini orang ya tolong ini tolong nih membermu nih atau siapamu nih lihat Waduh dia nggak segan-segan nunjukin kalau dia itu emang ngecit Anjir lihat dia pamer dong Oh dia lihat orang Nah musuhnya mati gila udah kill 7 orang aja gitu kan? dan gak merasa berdosa, anjay Eh, buset. Hadah. Masih mending player ngendok gitu daripada player yang kayak gini-gini nih. Kayak kayak kayak apa ya player kayak gini ya? Kayak sampah. Ya gitulah. Lihat bagaimana dia ngerjain musuh yang ada gitu kan Hit, Masuk Batu lagi ku tonjok kau ya <tuk> <tuk> Anjay Baru gue bilangin kalau masuk lagi gue tonjok Gue tonjok beneran nih <tuk> Adek siapa lah ini cuy ada gila, dibercandain pakai handkanon dong. Lihat, tapi kok kena terus ya, lah. Padahal dia nggak ngeliat loh. Wah. Top global cheater nih cuy, sumpah gak habis pikirau oh, ini orang ngapain gak main biasa aja gitu loh. Dah. Tiba -tiba udah tiba-tiba udah di sini dong. Anjir satu sekuat dibantai pakai hand kanon dong dan pelornya kok nggak habis-habis gitu loh dari tadi yang mulai dari yang kita lihat di batu tadi kan dia nembakin pakai hand cannon sampai ke sini hand cannonnya nggak habis-habis loh padahal kalian tahu sendiri kan hand cannon itu pelurunya berapa cuma empat cuy ini dia nembak lebih dari empat nih pelor dari mana gitu atau dia ngantongin dari awal tadi itu kan nggak tahu lah kagak jelas lu sumpah ngapain kamu ngelut cheater ngelut segala udah itu pun cukup ngeratain satu server eh lagi tapa dia ngelut segala itu kan kita report aja lah dulu mampus mau nge-report temennya juga dia mainnya solo sekuat cuy dia itu nggak ngekerin gueil atau player manapun gitu biasanya kan ngecarryin gitu kan buyahin atau naikin rank lah itu yang kita report itu bukan citernya cuy kalau kayak gitu yang karena report tuh orang-orang uh, yang main sama citernya uh, cuy karena kalau citer kayak gini biasanya akunnya itu akun-akun baru mending yang kamu report itu temennya aja gitu karena sudah main sama citer gitu. Oke okay. lagi ngelut lagi. <tuh> lihat. Jadi gayanya berjalan sampai berlari itu udah ini cuy, kayak player yang ngerti main udah nggak kayak bot gitu kan atau player player atau player player bocah gitu yang pakai cheat. Ah, mampus kalau ditembakin tuh. Rata ini satu squad nih. Dia pakai pelontar ya kan. Apakah dilawan sama cheternya cuy? lah, Citer kok kabur, <SILENCIO> lah, kok nggak masuk ke rumah aja gitu kan Citer gitu, atau dia ngecitnya tuh cuma di batu cuy, mampus kau belum nemu batu udah mati ya kan, <SILENCIO> sumpah sumpah bodoh bodoh, udah gila itu orang ya, jangan ditiru gas ya. Oke, okay, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Intinya tuh waspada atau hati-hati ya, kalau main di rank atau di mode apapun. Kalau ngelihat musuh yang nggak main secara normal atau sewajarnya gitu cuy, dan buat GM supaya cepat ya ditangani player-player yang kayak begini-gini nih, karena ya gitu kan cuy, ini sangat mengganggu gitu kan, ganggu gitu. <laughs> bodunya ke tulang dimensi alam gaib gitu bodonya tuh oke okay, gua adisi tutup cabut dulu sampai jumpa di next video bye bye